Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini Selasa, 25 Oktober 2022, terpantau turun untuk cetakan 24 karat UBS dan menguat untuk cetakan 24 karat Antam. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp542.000, naik Rp1.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 497.000, turun Rp 2.000 dibanding harga kemarin. Untuk emas antam 24 karat ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 979.000, naik Rp 1.000 dari harga kemarin, dan emas 24 karat UBS dijual seharga Rp 932.000, turun Rp 2.000. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol 4.660.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.566.000 rupiah. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.264.000 Sekian harga emas untuk tanggal 25 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.